Bagi okay, teman-teman yang berminat, so silahkan saja datang di karosori Charles Ajo. Jalan bebas, kilometer 20. Dalam proses pembuatan bak dam truk, bak kargo, bak mini L300, dan lain-lain. Hey there. subscribe to my channel, and also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini 49. Dalam video kali ini, Alhamdulillah Karsori Ajo telah mendapatkan orderan kembali khususnya dalam proses pembuatan bak jam truk bagian dalam yang lagi proses pengerjaan. Terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe, like, dan komennya teman-teman. Karena yang berada di luar sana, terima kasih banyak membantu, share, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang berminat atau melakukan pros pembuatan badam trusul silahkan saja, sila saja datang di Karasori Zal Ajo jalan bebas kilometer 20 kali ini juga pros pengerjaan Nih, bagian tong sampah juga ya kota Padang bersih Nih, alhamdulillah masuk juga hari ini ini pros pengerjaan setelah melakukan prosi lebaran hari ini juga. ini Umar Bakri orang yang yang dalam pros pembuatan bak dam truk hari ini juga. Yuk, bagian pojok sana, ujung pros pembuatan bak dam truk setelah selesai hari lebaran mendapatkan orderan kembali maksud hari ini juga. lebih kurang empat hari atau lima hari melakukan pros pengecatan setelah itu dikeluar dipasang proses pengerjaan dan hari ini pros pengelasan Sorry bro next why kos pengerjaan khususnya pembuatan mbak daftrop Bagi teman-teman yang berminat, so silakan saja datang di Karosori Tal Ajo. Jalan bebas kilometer 20. Dalam proses pembuatan bak dan truk, bak kargo, bak mini L300, dan lain-lain. Masalah kualitas kami akan memutamakan mutu pelayanan yang sangat bagus. pekerjaan dalam prosesku buatan-buat jam truk hari ini juga ya, okay, bapak amai ini proses pengerjaan dalam proses pembuatan badam truk setelah lebaran hari ini juga khususnya di korosol rental Ajo yang akan melakukan proses pengecatan terlebih dulu dilakukan proses pembersihan Joran hari ini juga, wah luar biasa hari ini! Bang izin, bang, yuk masuk YouTube. Yang berminat, so, silakan saja datang di karosori Jal Aco, jalan bebas kilometer 20. proses pengelasan Bapak Amai, salah satu tim dari karusori Salajo dalam bebas kilometer 20 Terima kasih banyak, mungkin sampai di sini juga vlog saya hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dan kita saksikan video selanjutnya next. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.